Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar. Dimanapun Anda berada, kembali lagi di Fatih hadir untuk memberikan kabar terbaru dan kelasnya kabar baik dari idola kita, Lesti dan Rizky Villa. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe, serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik-kabar bahagia dari Leslaro tentunya Baiklah perasaan untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Kita awali dengan momen spesial cidukan kembali Membuat kita warga kuno atasnya bahagia sekali ya Melihat Abang El yang begitu aktif itu pintar nih yang begitu menggemaskan. BBL lagi naik motor sambil joget-joget Pak -joget, sahabat ya dan tentunya lagi boncengin nih. Aduh allah, Ini pintar, anak soleh, kebanggaan kedua orang tua. Masya luar biasa Kita lihat juga persahabat ya Tentunya banyak sekali nih respon dan tanggapan yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun lesti fashion Mengatakan, itu awalnya abang pura-pura masukin kunci ya Katanya tuh, wow Ada juga persahabat tanggapan dari Amelie dulu Mengatakan, kau tahu-tahu sih nyalain motor dulu pas ada yang dibonceng Ini emang luar biasa Cepet banget tanggapnya ini ya suatu kebanggaan untuk kita semuanya Masya Allah Kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat juga nih Ada ciukan yang membuat kita bangga juga Bener kata Papa Bilar ya untuk saat ini Memang Bunda Lesti Kejora Itu lagi hobi masak Dan kita lihat nih ya, persahabatnya di video ini Bunda Lesti menyiapkan masakan sendiri nih Untuk tamunya Kak Hamidah persahabatnya Masya Allah Kita lihat nih ya, ada kalimat caption yang ditulis oleh akun Senol ya heran kan si Papa happy banget pas nyeritain soal kemampuan memasak istrinya Soalnya emang kelihatan enak banget katanya tuh di sini sedikit cerita nih Pak Sobat dari Kak Hamidah Langsung Bener-bener dijamu loh ya Nyampe sini Dede langsung ke dapur Tuh persahabat ya Langsung ke dapur Buda Lesti Saat setelah sampai latihan berkuda di rumah Leslar Dan langsung masakin semua Wow Tamunya padahal cuma berdua aja nih persahabat ya Hanya ada Kak Hamidah dan suaminya Dan tentu kita persahabat ya Masakannya luar biasa Banyak banget sampai RT Kata Kak Hamidah dan tentunya masakan Bunda Lesti memang diacungi jempol sekali, enak banget semuanya. Dan tentunya Kahambina juga menyebutkan Bunda Lesti memang ini the real istri soleha. Masya Allah makin kagum dan bangga sekali ketika banyak orang-orang tentunya yang selalu mensupport, yang selalu mendukung Lestler family. Kita pun selalu bangga punya idola yang luar biasa seperti Lesti dan Rizky Pilar. Kita lihat juga persahabatnya begitu banyak tanggapan dan respon yang diberikan Salah satunya dari akun dianggur manuskur mengatakan Masya Allah pantesan Pak Su gemes-gemes gitu, senyum sumringah banget Nyeritain bininya lagi senang-senangnya masak Masakannya aja, tempting boot gini lama kelamaan lidahnya bilar lebih cocok sama masakannya Lesti Kalau di rumah tiap hari dimasakin terus kayak gini Kayaknya itu ada tumis, pare, atau... Tumis daun pepaya itu, uh, kalau benar bikin langsung makan gede tuh. Aduh masya Allah, para sahabat. Mudah-mudahan, tentunya ide leksengan kita selalu bahagia, dan semoga selalu banyak orang-orang baik yang mendoakan dengan tulus yang baik untuk Leslar Family. Amin. Kemudian, berikutnya, persahabat sahabat, kita lanjutkan nih, ada aja kelakuan, tentunya dari admin Leslar yang luar biasa terutama admin Lesti Lovers Ini mengedit fotonya Baby dan Bunda Lesti Emang selalu ada aja kelakuan kocek Dari para admin Masya Allah, gas emang nular banget ya Dari idola ke fans Yang sangat luar biasa Kemudian juga bersama ya, aja selanjutnya Ada sebuah artikel dari akun Hill 500 Ini mengenai podcastnya nya Bapak Bilar bersama Su, ya Banyak Tentunya pihak menjauh setelah kasus KDRT Rizky Bilar Gue berasa seperti garam Memang ada kalimat yang tentunya disampaikan oleh Papa Bilar Ketika kasus KDRT setelahnya persahabatnya begitu banyak Teman-teman deket Bukan hanya netizen tapi teman-temannya Papa Bilar juga menjauh Persahabatnya Papa Bilar jadi ibaratkan seperti garam bahkan ular pun tidak mau mendekat kata Bapak Bilar. Mudah-mudahan ke depannya kondisi semakin membaik, pribadi lebih baik lagi dan mudah-mudahan Indola Kesangan kita selalu menjadi contoh baik untuk banyak orang. Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar begitu banyak respon juga yang diberikan. Di antaranya di sini dari akun 8230, setiap hari rumah tangga itu belajar dan belajar. Belajar menjadi lebih baik dan baik lagi. Semangat terus untuk hasil yang lebih baik Fokus untuk kebahagiaan keluarga Ada juga tanggapan dari Sri Hati Aneskar Parkit Disitu mengatakan kasus kemarin Itu cara Allah buat menunjukkan siapa yang tulus dan siapa yang fulus Tetap semangat Leslar Ini saatnya kalian bangkit Allah begitu sayang dengan kalian masya Allah. Luar biasa Begitu banyak respon yang positif Yang bersahabat diberikan Untuk Bapak Bilar